Halo sahabat selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara mengatasi aplikasi terus berhenti di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix Hot 10 ya sahabat ya Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasannya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menonton tombol subscribe dan ini dia cara mengatasi aplikasi terus berhenti di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya Nah sahabat untuk cara mengatasi aplikasi terus berhenti di HP Infinicon 9 Play Langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel Kita cari dulu Oke kita masuk ke pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah ya sahabat ya Kita scroll ke bawah sahabat Dan di sini ada menu manajemen aplikasi. Kita buka manajemen aplikasi ya sahabat. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke setelan aplikasi sahabat. Nah sahabat kemudian langkah selanjutnya kita cari aplikasi yang terus-menerus berhenti sahabat. Sebagai contohnya di sini Pawn Master saya terus-menerus berhenti ya sahabat ya. Kemudian kita cari aplikasi yang terus berhenti tersebut ya sahabat ya nggak uh, tahu kenapa Pon master saya yang uh, bawaan HP Infinix ini sahabat ya ini terus-menerus berhenti sahabat kita klik pon masternya ya sahabat ya nah kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke penyimpanan dan shed ya sahabat ya kemudian kita hapus shednya terlebih dahulu kemudian langkah selanjutnya kita hapus penyimpanan sahabat kemudian kita klik OK Nah selanjutnya kita restart HP uh, Infinix ya sahabat ya Atau kita matikan sejenak kemudian kita nyalakan kembali sahabat ya Untuk mengatasi aplikasi terus-menerus berhenti di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya sahabat ya